Uh, anjing anjing anjing anda anjingnya ya ginjal uh, anda anjing ya iya katanya Lu di ya. Gua di ya. <laughs> oke kembali lagi bersama ruh jadi tadi barusan habis bikin apa video review yang YZ dua tadi udah beres sekarang kita mau lanjut jalan kemana ya biasalah jalan ngebucin kita gitu. Aduh ngambek ini orang gara-gara tetap kelamaan tuh <laughs> Soalnya tadi bikin video itu dulu Tadi mah janjinya jalan jam 1 Cuma ya gimana gitu Karena bikin video dulu Jadi Agak lama Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ini orang gak keluar-keluar Assalamualaikum, Waalaikumsalam assalamualaikum, Waalaikumsalam Tante Dewinya ada Gak ada Ya ya udah, makasih tante. assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar mukanya busuk, Cuk. Eh motor jatuhan, di, hampir. Keluar-keluar mukanya busuk, cow, Anjir, aing dicuekin, Cuk. Co. ikan tadi sampai cerita-cerita dulu. Masalah sampai kasih kembali motor. Om oh, bisa jalan dulu ya. Terungkin Terung tuh train aku usah moranya. Itu kan yo jalan aja udah. Ke ke jembatan merah. Pergi sendiri. Katanya pergi sendiri tapi dia naik. Iya aja jangan nenek naik naik. Ke room mana? Jangan-jangan, <laughs> keringat nih gara-gara tadi putar-putar panas. <laughs> ikutkan di kamar lihat, oh, nah ya. <laughs> bah yang nanti saya dikira tukang ojek saya Nanti dikira tukang saya lihat. bawa yang Ojek online, cow. Bawa penumpang oh, i. Lupa, lupa, lupa. Saya kira saya bawa motor wear, sorry. Kebiasaan bawa motor tadi habis boyezet, soalnya. Jadi masih bawaan. Kita nah, ke jembatan merah. Besok sih kamu tidak? Rabu saya balik. Apa? Rabu saya balik. Iya. Apa kamu diapakan? Oh, oh saya kira sama di ini diculik. Ya. Wawancara, apa? wawancara. Namanya siapa? Kamu anaknya siapa? Tinggalnya di mana? Kuliah di mana? Pasti pertanyaan kayak gitu, toh? kan tidak. Kalau pertanyaannya kayak gitu, berarti nanti. Saya siapkan deh penjawabannya dulu. Pegang, bang. Sudah. Sudah, tadi aja jalan toh. Tidak, pagi. Pagi tadi yang saya bilang itu. Saya kan jalan ke sana atau bikin video. Saya beli saya beli sarapan. Beli sarapan gini. Sudah, pulang sarapan beli eh apa cuci motor. Pas cuci motor, deh orang kan lap, lap deh belakang toh, deh putar-putar-putar tahu, putar rantai lepas ya. Rantai motor ini. Hmm? langsung. Untung dia sebelah kan bengkel toh. Ya. Saya bilang, dorong ke bengkel sebelah omi. Iyo, saya pulang ambil gear baru dulu. <laughs> Sudah pasang gear baru sekaliannya pasang semua. Saya bilang, kemarin yang dua setengah tuh Dua setengah. lahar lahar semua. Sama lahar kemarin habis berapa? 400. Eh, aduh. Oke, kita lanjut. Lanjut ngebucin Bang. Parkir tuh? Iya. Mahal. 1000 tuh parkir? Oh, ya yes. 2000. Oh. Ah, sini 2000 juga. Sini seribu. Oh, seribu kah? Oh. Ya, Mas, terus, terus. Makasih, Mbak. Eh. Ya, ya, Dah. Udah Gue saatnya lagi jemputan-jemputan Gak <laughs> ada parkir Gak usah pakai parkir, siapa yang suruh pakai parkir Anjir. Saya akan kasih kok kok, kok <laughs> motor sebagai tukang parkir Anjir. Kok pernah ke naik ojek peluk? Uh, Tidak pernah atau? bis super motor Oh, selanjutnya sampai Jayapura kan? Kenapa? Ada apa jadi? Tidak, tanya saja Belum loh Bikin? Putar, Putar Jepura terus sama di gitu. Iya, oh, lewat, ya, lewat, ribu, lewat, lewat. mana? Jepur. Lewat Lewat Oh, lewat jalur baru. Bukan, itu itu, lewat oh, lewat yo yo yo. Ikan selama ter pulang mau satu tahun. <tuh> kan? <laughs> waktunya kan pulang kadang tidak lama nongkrong situ boleh? nongkrong situ ini kita main di atas apa yang? yang Bukit Jokowi itu? itu jembatan merah yang sana mana? ada kan kawesok di jembatan merah oh yang yang dibawahnya? kok belum makan nasi, dari pagi kok belum makan? iya ya astaga, kok belum makan tadi? mana deh? Aisyah, oh, atau cari makan dulu. Oh, iya, lupa. <laughs> lupa. Tidak belum apa? belum makan. Aku makan pagi tadi. Ini apakah jatuh atau motor jatuh atau Jatuh nih. Oh, iya. Oh, mobil masuk. Wah, bisa begitu tuh. Anjing, <laughs> Sakan tadi bilang jam 12. Cuma tidak. tadi. tidak Tadi kan habis habis mandi toh. Mandi sulai. Saya bilang bingung ini mau pergi kan mau bikin video itu ya. A, sudah apa maksud? A, jemput kau dulu, jemput terus kau ikut bikin video. Cuma habis mandi kota untuk badan segar dingin bawahnya tuh kayak mata mau tak tutup lagi sudah terlalu ketiduran langsung abang ini jam 12 belas, <lalu> langsung cuci muka jalan orang cari makan makan apa oh, makan orang belum makan nasi makan bak suci nah, kan lelapan ya bro nah, apa, Tidak. Tidak. ada ah cari toh, Wih, mall Jayapura, <laughs> orang Jayapura puiburan cuma satu ini mall Jayapura, <laughs> orang-orang puiburan cuma mall Jayapura ini, mall Jayapura, wih ada itu eh, apa, apa, apa namanya, aduh dia nama apa sih? biasa mau catat plat nomor gitu, ini lurus kanan. Yang kalau kita melanggar, terus nanti, tonton dapat foto, cek cek. Itu tanya tonton dapat foto itu. Potragaya baru. Nongkrong sini juga enak. Nongkrong sini, di pagar ya. Aja baru tahu di pagar. Makan sih tapi panas. Bagus semua. Mending. Bakso Hah? Mending... Mending malah, Ini apa satpol pp kah? Hah? Ini. Oh pembersihan. Putar putar di mana? Eh? Iya sulamat raka Ambur lihat pantai lagi nih. Itu ya, kalau orang berenang tuh enak. Pik enak sekali kah? Mandi ya? Berenang. Belum, belum mandi nih. Kalian ya Sabar lihat. Bagian mana yang dalam, eh? Ya? Ih, enak sekali dia orang mandi kah? Kayak enak sih lihat orang mandi. Wih susah suhabis. Oh lagi naik airnya. Lagi pasang. Hah? Lagi pasang airnya lagi naik. Itu kayak enak sih liat mandi liat. Tapi ada buaya. Ada, oh, ada buaya. Ah, kok kayak aku tidak tahu buaya air asin iks aku nya buaya darat di luar gua belum. <laughs> beda itu aduh buaya air asin sama buaya air tawar bu. oh iya pak ya Allah kok belajar ke tidak ya, belajar belajar ripa ke tidak tidak sama belajar mencintai kacau cek yang <laughs> makan makan cari lapar lapar lapar lapar tidak, tidak, tidak. itu apa kapal apa ya oh dikasih lebar apa? ini dikasih lebar nah, apa, apa, apa, apa. ya Astaga saya kan baru tahu berarti airnya bukan pasang pasir-pasirnya memang ada berarti ya, pasir -pasir, apa, apa, apa, apa. iya makanya tadi saya bilang kok tidak ada pasirnya iya ya, di situ saya di sana terada. Pantas kok kayak lebar Dulu kan cuma sampai sini tuh Mas? Dulu kan cuma sampai sini tuh Heyo. Masuk biar berapa kah? Aduh aduh Bu Permisi Mobil motor 4000 Ini ada soto eh baru buka nih, eh soto ayam. Iya. Ba baru mau buka Makan di sini kan di mana? Itu nasi goreng. Itu ada es buah kebetulan nih. Iya, Iy, ada es buah. Ah, parkir mana? Sini saya berarti. Ngapain maju? Turun. Beda kan rasanya. Pakai ini pantat gitu pakai ini motor Ih, enak WR Bro. Kalau pakai Kalau yang bawa enak. Tapi kan kalau polisi tidur tidak rasa, iya, rasa Kalau kan. ini juga Bunyi. Mana? Makan apa? Ih, makan. terserah terserah terhadap nutrisi menu terserah iya, sini ayam Ayam geprek. Ada. Itu. Ayam geprek ada? Eh beda-bedanya ayam geprek sama kremes apa sih? Yang oh, beda. Kremes gak ada. Oh, kremes kosong. Geprek aja. Ada. Bu, es buah satu, Bu. Makan sini ya, Bu di sebelah kalau es pisang hijau campur buah berapa? dua <coughs> satu campur? pakai oh. <coughs> <Oke>, apa? pakai <coughs> kamu es buah? enggak enggak iya tidak mau kok Corona <coughs> nanti saya tertular eh? Ei, hey. hey. hey. I want to. Hey. Coba terus apa kayak hey. Kameramu Kamera ya. nyala terus nyala. Nyalah coba sini. <laughs> Cepat sini Ji, kue terus. Gak ada tidak ikhlas puna. <laughs> ikhlas ini. <Una. laughs> tapi ya tapi. Oh? Nah. <laughs> biar kayak orang-orang lah. Sakenyang. Sakenyang. Sakenyang. Sakenyang. Sakenyang. sudah. lapar makan lagi. Ronde Kemana? Pulang. Pulang. Go. Aduh iya tuh Macet kan tidak Macet kan tidak pelabuhan Kan ada kapal masuk tadi Ada kapal masuk Oh itu ini apa Kapal buat karantina deh, Iya tuh Yang masuk di berita itu tuh Oh di sini dong pagar di sini kayaknya agak bagus Ma. Tidak apa oh, ini cafe ini toh hmm. Yang mana Mata -mata. <laughs> Lihat air kayak mau mandi Ma. hmm. Iya mau bernama, mau ke batu sana Besok Besok kan kita ke Skow berapa jam ke sana? dua jam minggu pagi oh, ayo dong san mori dong san mori kan ke sekolah lewat sini bisa toh? berarti lewat sini saya nanti lewat Navri, ya. jauh lewat nafri lebih dekat lewat sini lah. mau berhenti dulu kah berhenti dulu atau maksudnya kamu mau coba lompat hi dia pemandangan apa oh putih oh, put. jembatan merah oh, itu sudah all tuh iya dah Dulu gaul harus putar jauh, sekarang sedekat. Berhenti dulu kah? Iya. Lihat. Kok masih sih? Se Sebenarnya boleh. Eh? Sebenarnya boleh. Turun dulu sebentar. mandi situ ya no? hall Pantai hall jembatan merah ini namanya jembatan merah cu kalau malam, malam ada lampunya apa? kalau malam ada lampunya iya tapi kalau jalan dari arah sana boleh Kelihatan matahari, Tidak kelihatan lah kamera kalau kena matahari Gelap jadinya Ayo Setambah banyak yang berhenti ini tanda pemarah Ayo bu naik bu Ip, Naik bu Tante naik Tante Tante mau kemana, Tante? Mau jual diri. Ya? Hah? <laughs> jual diri. Tante siapa yang ngajar jual diri, Tante? Surami. Dung lari sore itu dari sini start. putar sampai nafri balik lewat sana trasia sia kok Ku... iya kurus langsung tidak mati langsung mati lah masuk rumah sakit dulu pasti siapa yang tertali tambang gitu kan terus parkir mah ih ha ih tropo foto Haria Cafe. Ayo, tunggu apa? Oh sini ya, buka kan? Tidak usah. Yes. Ya, cu -cu, anaknya siapa? Ih, mata sangkut masker putus. Kolah terus terus sini ya, bawa kamera, jalan. Ya, buka. Buka, sama. Ah, tidak mau. Haria kafe cup, banyak Ayo sih bisa di luar nah. bagian sana tuh. Oh, ini, ini, ini, ini. Mas, semang yang kamera. Burap yang kamera lagi. Buh. Anjing anjing, guys! Lama udah lama nggak lihat pantai, cuy. Uh, anjing, itu jembatan merah tuh. Namanya Pantai Hall. Hah? 000000 It's been a while since he has a Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you I'm really sorry in advance For every time I have to ask you if you might have ngantuk bawa motor Sudah bisa bawa motor ini Aku 2000. 2000 <tutuk> 2000 tuh. Itu nota yang jauh tuh. Nota. Itu buat jajan dua tahun. Ih. <tutuk> Ya, pak udah uang makan uang skincare uang iya tuh tempatnya bagus yuk kafenya di pinggir pantai Hih. di Bandung ada nggak gak ada lah Bandung gak ada pantai tuh Ih, saya kaget. Sudah. Parkir enggak tidak? kancing kan, jenggelu kasih masuk, Hah? kasih masuk, kasih masuk gini toh. Pengait toh kasih masuk terus, kasih masuk silang gini. <SILENCIO> Jadi dah kan ada bulat-bulatannya, atau tempel udah tempel situ di merahnya. Tempel di sini, ini, ini, ini. Disini, nih, sini nih. Ada. Hah? Sudah. Tak subunya klik belum? Iya. Subunya klik belum? Sudah ini. I Blue. Aduh. itu tapi ini talinya longgar pegang pegang pegang ah gitu nanti dikira tukang ojek ke sana ke sana ke sana oh, putar putar <laughs> sekarang jam berapa? Hah? Nanti tinggal bilang tante tadi sudah ajak pulang cuma Dewinya tidak mau Dewinya bilang nanti nanti jadi sekarang. Aduh. Dewi <laughs> betul kau dipanggil Dewi anjing yang balas <laughs> Tante Dewi, Dewi ajak saya pulang malam Tante I still love you I still love you Tante jam sepuluh pas kah? 11. Oke. Okay. Tante Dewi yang ngajak saya pulang malam bukan saya. Oke, okay. langsung jalan. Dah. Da. Yang takut dimarahin tadi, Kita langsung balik. Yang takut dimarahin cuy, bawa pulang anak orang malam-malam. Untung gak dimarahin cuy. Oke, mungkin sampai di sini aja. Vlog hari ini, vlog apa ya? Ngebucin mungkin ini. Mau langsung balik, nyemput naro kamera dulu. Yo, oke. Tunggu lagi konten-konten selanjutnya See you next video